siapa mau bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum nah, kembali lagi di channelku. nah kali ini aku mau makan lagi ya dan kali ini aku makannya pakai bambu atau biasa dibilang itu rebung bambu muda Nah, kali ini ditemani biasa dengan lalapan dan kerupuk Oke, tanpa lama-lama lagi langsung kita makan Dan sebelum makan kita berdoa dulu Berdoa dimulai hmm. Oke, buat kalian yang baru gabung di channelku Jangan lupa like, comment dan subscribe ya Itu pasti gratis oke langsung pertama-tama kita cobain nih, rebung bambunya siapa mau bismillahirrahmanirrahim jadi si rebung bambunya itu masih crunchy banget masih gurih enak kita cobain pakai nasi ah bismillahirrahmanirrahim jadi si rebungnya itu rasanya masih kaji banget dan pedas manis gurih itu ada All uh right. -oh. Makanan saya habis. Dan cukup sekian dulu video dari aku. Jangan lupa like, comment dan subscribe. Makasih.